Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kusidahnya Habib Ali bin Muhammad bin Huzin al Sahibil Maulid ini singkat. Silahkan dibagi, dibagi kawan-kawan. Kusidah -kawan. ini singkat, tapi syarat dengan doa yang luar biasa. Jenengan kalau baca ini tiap habis sholat cukup. Ini kalau dibaca tiap habis sholat cukup. Misalnya kok Gais do'a. Masa enggak punya doa? Saya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina Kamu tambahi satu ini, sama satu lagi ini Masya Allah mantap nanti kamu doanya. Ya, doanya, Ma? Mantap. Yang pertama diawali dengan Asyroqal badru alaina wa khafa tamami mithla husnih ma raaina fil Iraqain wa Syami memuji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Ya, memuji kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diantara makna solawat solawat itu muci kanjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang kalau mau doa disuruh solawat dulu. Asrakalbadru bulan purnama yang sejati telah terbit menyinari kami sehingga purnama yang ada ini menjadi sirna Jadi kalah itu rembulan kalau di kalah purnama itu kalah. Hilang dia, kenapa? Karena ada cahaya Nabi Muhammad, SAW, Husni keindahan seperti bagi dan Nabi gak pernah kami lihat di Irak, Iran maupun di Syam. Fitnah Irako ini, wah, Setelah itu mulai doa, Robbifa, faj'al Husnul Hitami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami nanti hasil akhirnya adalah Husnul Khotima. Rohyatuh husnul khitami, dan berilah kami apa yang sudah kami minta ya Allah. Mintanya kan macam-macam ya. Pernah minta A, pernah minta B, pernah minta C. Ini diringkas. Waktina saalna. Beri kami apa yang pernah kami minta ya Allah. Min atoyakal jisami. Karunia karuniamu yang besar besar, bukan yang kecil kecil. Kemudian, muliakanlah ruh-ruh kami untuk berjumpa dengan sebaik-baik manusia, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa minta ketemukan jeng nabi, baik di alam mimpi, di alam nyata, dunia, barzah, sampai di jan, jannah makna likok itu luas. Sekarang, maupunan nanti, bilikok khairil anami. Terus ditutup dengan salawat dan salam. Wa bilil Anna min salatin wasalami dan sampaikan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW salawat dan salam kami min salatin wasalami. Kalau salawat dan salam kita disampaikan kepada Nabi oleh Allah Taala, makanya kita kalau kan muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya salawat dan salam. Kita minta Allah yang bersolawat, kita minta Allah yang ber, bersolawat. Sampai pada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah membalas ke kita, sholawat dan salamku juga untukmu. Makanya, kita akan bersama-sama baca ini, nah, nanti silahkan dipakai di rumah-rumah antum semua. Ya, Di majelis-majelis antum, di langgar-langgar, di kantor-kantor, nutup majelis, nggak usah bingung, Ya mau doa juga nggak usah bi, bingung baca yang satu ini, udah saya jelaskan tadi maknanya, maka sudah tercakup semua semuanya. Waktina makot salna, butuh apa tadi? Masing-masing punya permohonan, beri ya Rob apa yang kami min? minta, minta min Setelah itu kita minta yang paling agung, apa itu? Berjumpa dengan Nabi Muhammad saw di awalnya minta dulu husnul khatimah, karena tujuan hidup ini akhirnya in indah sebelum doa, latihan dulu aja ya latihan dikit, itu refnya begini sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam. semuanya coba Sallallahu ala, Wah, sallallahu, sallallahu, sallallahu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke okay, par teriaklah itu kamu lagi manggil Allah untuk solawat pada NabiMu, cintamu pada NabiMu tuh kuwarna gitu, itu nanti yang nyambungkan, ruh beruh, ruh kita akan nyambung dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Ya berikan ruhmu, kalau ruhmu nggak engkau berikan, ya dapatnya cuma lantunan salat apa lantunan suara, lantunan suara suara, rasanya nanti nggak dapat. Bayangkan kamu lagi sowan kanjeng Nabi Muhammad SAW diwakili kalimat-kalimat solawat ini siap semuanya? yang senang, jangan senduh Yang ceria sallallahu ala muhammad sallallahu ringkas, padat mencakup insyaallah semua hajat jenengan kalau lagi ziarah wali, baca ini ya, di tempat-tempat mustajab, baca ini Enggak repot أشرق itu semuanya dapat dan menariknya ini doanya wali. Jadi doanya sudah tahu jalan ke langit. Iya, doanya udah tahu jalan ke ke langit. Karena doanya asalnya dari langit dimasukkan ke dalam hatinya wali Allah Habib Ali bin Muhammad al, al habsi diucapkan oleh lisannya kita semua diizinkan untuk mengamalkannya. Amalkan. Jadi doa ini udah paham jalan ke ke langit. Jazakumullah khairan. اللهم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم Allah 'ala Muhammad Sallallahu wasallam tamamin صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا berikah khair al-anami wa amlihi al-mukhtara anna min salatin wa salami sallallahu ala